banyak yang sudah melihat harimau putih di film animasi kartun atau cerita cerita dongeng. namun ternyata harimau putih benar-benar ada di dunia nyata. lalu mengapa ada harimau putih? jika hampir seluruh harimau berwarna oranye dengan garis belang hitam, harimau putih merupakan kelompok harimau langka dari spesies harimau Bengal atau panthera tigris tigris. harimau putih memiliki warna pucat di tubuhnya karena mutasi resesif gen. menurut penelitian Variasi gen yang dimiliki harimau putih mencegah pigmen warna merah dan kuning untuk bergabung. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya. Empat anak harimau Bengal lahir di Kebun Binatang Nasional Kuba di Havana. Kelahiran empat anak harimau itu terjadi pada 12 Maret setelah mencoba proses pengembangbiakan selama 20 tahun. Empat anak harimau Bengal tersebut lahir dari harimau Bengal betina bernama Fiona dan harimau Bengal jantan bernama Garfield. Uniknya dari empat anak harimau yang lahir itu, satu diantaranya adalah harimau putih yang langka. Harimau putih adalah variasi genetik dari harimau bengal yang berwarna oranye. Keempat anak harimau itu belum diberi nama. Selain itu jenis kelamin mereka juga tidak diumumkan. Ribuan harimau pernah menjelajah hutan di Bangladesh, India dan Nepal. Namun jumlah mereka mulai turun menjadi sekitar 2.500 ekor. Populasi harimau bengal semakin terkikis akibat perburuan liar dan penggundulan hutan. Spesies harimau di kebun binatang nasional Kuba mengatakan, semua kelahiran di kebun binatang itu penting. Tetapi mereka lebih mementingkan kelahiran ketika hewan yang terancam punah melahirkan, karena mereka ingin membantu spesies ini supaya tidak punah. Ia mengaku bangga karena Kuba dapat terlibat dalam penyelamatan hewan yang terancam punah. Kuba adalah negara kecil dengan sedikit sumber daya, jadi pihak kebun binatang senang terlibat dalam segala hal yang baik untuk dunia. Tiga dari 9 subspesies harimau dunia punah pada abad lalu. Banyak ilmuwan percaya bahwa subspesies keempat, yaitu harimau Cina Selatan, sudah punah secara fungsional. Sebelumnya, telah terjadi kejadian tak terduga kepada dua anak harimau putih yang berusia 11 minggu di kebun binatang Lahore, Pakistan pada tanggal 30 Januari lalu. Pejabat kebun binatang di Pakistan mengatakan, dua anak harimau putih mati dan diduga akibat terinfeksi virus corona penyebab COVID-19. Kedua binatang ini mati setelah empat hari memulai pengobatan. Menurut pejabat kebun binatang, anak harimau putih ini terinfeksi virus panleukopenia kucing. Menurut pejabat setempat, penyakit tersebut sangat umum terjadi di Pakistan dan menargetkan sistem kekebalan tubuh pada kucing. Akan tetapi berdasarkan otopsi menemukan organ paru-paru pada anak-anak harimau putih tersebut rusak parah dan menderita infeksi yang sangat parah. Berdasarkan hasil otopsi itu, para ahli patologi menyimpulkan